Hah buatin klakson sepeda Oke okay, berikut tutorialnya Subscribe dulu guys biar tambah kreatif Yang pertama-tama kalian siapkan paralonnya ukuran segini Limbah sepidol dan balon yang sudah meletus ya teman-teman. Oke, selanjutnya parlon ini kalian lubangin ya di bagian ini. Kita lubangi dengan gunting teman-teman. Tinggal kita putar-putarkan. Oke, kalian buat lubang seperti ini ya. Selanjutnya kita potong yang bagian ini teman-teman. Yang ini kita buang saja oke kalian buat seperti ini ya kita coba ukur nah yang bagian ini kita lipat dengan tali ya kita gunakan tali ban sepeda ya oke kita coba sisa talinya kita potong teman teman Tinggal kita tutup dengan lakban ya Kita gunakan solasi yang hitam teman-teman Kita tutup dengan solasi Sisanya kita potong lagi ya Oke Seperti ini ya teman-teman Yang bagian ini Kita tutup dengan balon Oke kalian tutup dengan balon seperti ini ya Selanjutnya kita eratkan dengan selasiban. Oke, kita gunting lagi. Nah, yang bagian lubang ini kita kasih sedotan ya. Oke, klakson sepedanya sudah jadi. Tinggal kalian gunakan saat bersepeda ya, teman-teman. Kalian gunakan ketika bersepeda, ya. Cara menggunakannya seperti ini.